Allahu Akbar uh تَرَى -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel gua di channel IPA Santo. Oke guys, kali ini gua akan naksikan lagi tentang prank selawat. Oh oh oh oh dong, sholli ala Muhammad. Enak dong, asik dong, maksudnya ya udah lama. Gue reaksikan tentang hal lain, tapi dibarengin lagi dengan prank selawat. Selawat kok di prank? Nah, Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Nah, ya eh, gitu loh. Ini ada maksud tertentu, jadi buat semua. Oh, kenapa sih selawat di prank? Jangan dong, selawat jangan dipakai prank. Ih, ini ada maksud sosial eksperimen. Gimana? Kalau misalnya kita memperkenalkan selawat prank dengan gaya... Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan lonceng di aturkan Oke kita langsung masuk ke videonya Masih dengan Donal Saifut Go Ban! Berarti bener apa kata orang-orang bilangnya? Apa? Bidadari tabersaipnya emang ada gitu Hahaha oh <laughs> Belum apa-apa, baru udah dapat lagi rayuan binatang dari tak bersayap. Hmm. Ba. Pis. Yes. kan ya. Eh, hey, kevina. Bahvina kan. Suaranya kecil langsung bang. Nah. Filasya apa? Iya, B. yang sama. Enggak ngerti finansial tuh? Di, di Bigo Live itu. kok Bigo Live, Bang. Aduh kok Bigo? Ah, aduh iya, main Bigo. Hago. Hah? Kan, sama orang. Ah, enggak mau ngaku padahal semalam minta WA saya, video call saya sama saya kan. Apa? <laughs> oh, semalam. Itu aplikasi Bigo Live-nya ada itu di laptop. Sama orang. Hah? Sama orang. Ah, enggak mau ngaku. Sedi. Vina, Hah? ini ada fotonya, buktinya semalam aku udah ada screenshot fotonya. Nih. Oh, tuh ini kan orangnya? Konyol <tuk> di foto, ini foto dulu. E, ini siapa? Saya. Ini orang? Vina. Ih, nggak e, mau ngaku banget Seperti Ini trik, buat lo semua, cara kenalan. Ya cara kenalan mungkin dibaca salah sih di sini pakai bigol live. Lo bangga? Iya ini kan lo kan yang janjian sama gua Hai lu misalnya, misalnya lu kan kan nggak tau nama dia tapi lu langsung sok sok akrab, Hai lu Vina kan? bukan, lu Vina, iya, lu kan udah janji sama gua, lu pakai baju ini, baju ini, baju ini, tadi udah nggak ngasih tau gua ribanya, enggak kita nggak dipakai gitu, ganti banyak kan, dibanyakan. lu nggak percaya gua punya fotonya lo, masa kita kirim fotonya? Krak, lagi asik, kerak gitu, main asal cepat foto Gile, gokil Ini cara cepat ini Cara cepat cara ringkas, ini mm, mm, mm. Buat para cowok uh, Udah tau, kan Gak mau ngaku banget sih, padahal semalam Tadi Mas, abe... mas kamera handphone-nya Padahal Boto semalam habis ya? video, call banget Apa yang dibongong sama kamu, Tidak mau ngaku kamu, ya? Ya, emang bukan saya, ya. Masa saya harus ngaku?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 Ada kepanjangannya Diana juga. Apa? Diana gerakan Tuhan saja, diriku, okay. lapanya, buat jagain kamu. Diana gerakan Tuhan buat jagain kamu. Iya New, iya Bo, yai yai. Oh, <tuk> sebentar. -kir Hah? Karena kan ada jarak. Aku juga tahu kok kita bukan belum muhrim. Tapi nanti satu tahun ke depan pasti jadi jadi muhrim. Kenapa harus satu tahun? Kenapa harus satu tahun? Aduh, aduh, aduh, kenapa aku jadi tersipu-sipu di sini? Eh? Gak mau? baik punya tipe tersendiri mas. Oh, oh, ini dia dia dia dia, dia dia dia dia punya tipe. Mas. terus? punya pekerjaan mas? punya pekerjaan? enggak sih aku kerjaannya seneng aja duduk samping cewek itu itu kerjaan aku. Ah, itu. Seneng. seneng soalnya kalau dekat cewek, aku lagi cantik kayak kamu gitu. Oh. Ya. Oh. <laughs> Aduh masya Allah. kamu jatuhnya di mana? ah? Iya. kok jatuh? maksud jatuh atau turunnya di mana? Ya. Oh! Gue <laughs> kita maksudnya bagaimana? PD <laughs> banget. Emang saya mau ngomong gitu. PD nah, iya banget sih. Oh, ternyata di kepala. Orang mana? Kamu orang mana? orang Coba tebak apa. Orang Jogja ya? Jogja. Iya. Terus orang Jogja? kan Orang Sulawesi. Oh, Sulawesi. Oh, Sulawesi. Sony istimewa, Sony istimewa. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, sini iya, iya, iya, iya, kalau di situ saja dekatnya. Enggak. Oh, ya. enggak, enggak, aku di sini aja. Oh, aja. Jangan, jangan. <laughs> boleh. Oh, sini aja. Di sini aja. Jangan. Ini hmm. e, jangan. Ya, jangan dong. Pergi pergi ke Baru aja deket udah langsung pergi. Ghosting banget sih kamu. <laughs> <laughs> Baru aja di dekat udah langsung jauh, ya. ya harus enggak? Ha? Hah? Harus kan kalau yang enggak diinterogasi terus kayak. kayak, kayak Bukan gitu sih sebenarnya. Jadi kalau cewek sudah kalau cewek jatuh cinta juga sama cowok. Ada kucing. Nah, kalau cewek itu jatuh cinta gini. Gitu. Enggak juga sih. Maksudnya gimana ya? sudah ya, sudahlah. Oh. <laughs> banget aku sama kamu ya. Aduh, masalah. Berarti Bener apa kata orang-orang bilangnya? Bidadari ta bersayap emang ada gitu. Bidadari ta bersayap emang ada. Ayy, ayy, ayy, ayy, ayy. yang kita dengar di sini adalah Dianu Dian my name is Dianu Dianugerahkan Tuhan untuk kamu <laughs> nama kamu Dita kan? bukan, iya Dita apa, kita Yang aduh, ada juga di udahnya tadi bidadari. bidadari, bidadari tak bersihap itu ternyata ada ya Ya. Uh. gue yang tersipu-sipu malu kamu kayak gini nontonnya lanjut <laughs> Barbi. Aduh, Aduh, Allah. Ini danau apa ini? Ini danau apa? Ini adalah apa ini? danau. Apa? Tahu enggak ceritanya ini danau apa? Enggak. <sukur> Makanya aku nanya. Ini Kau danau Harus pelajari, pelajari sejarah. Kenapa? Aku sukanya pelajari calon sejarah. <sukur> Maksudnya sampai kamu ini. <laughs> Aduh, masyaallah ya ya. Aduh, Masya si Allah Itu ben loh, ngomongnya kaya. ini enak ya Biasanya kan ngomong-ngomong cadel iya. gue beriget, loh lo. Gue tau mungkin udah ada di sini gitu hmm. Iya, mungkin dikirim Tuhan hmm. Gue kamu Bisa nih, bisa nih dikirim Tuhan untuk jagain kamu Jadi bisa, hai nama gue Diki oh. Tau gak Diki itu kepanjangannya buat apa? Itu buat kamu loh, apa tuh? Nama saya Diki Bikirin Tuhan untuk menjaga kamu. Hahaha, aja lah. Iya. Iya. ya Iya. Iya. Iya. Mbak Iya. Iya. Iya. Iya. Kerja Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. di Bapak aku nyari mantu yang calonnya kerja di banget Iiii ah. ada yang nyambung nyambungin Aduh aduh Insyaallah berita Aku nih Biasanya kalau di kafe habis senam gitu Terus hobi nyanyi juga Oh ya? Iya habis senam, habis uh. nyanyi dan Pernah ikut juara satu huh? lomba mbak Jualan pulsa Hahaha <laughs> Jualan pulsa Jualan pulsa yang bebet Iya Kan dari aku, senam sama jualan pulsa Jualan pulsa iya aku mau, mau beatbox dulu ya Soal katanya beatbox aku tuh dua bulan lagi mau ikut kejuaraan internasional iya huh? yeah, iya yeah. kamu percaya banget sih <tuk> <Nggak>. dengerin ya HAMKO HABIHISHE CUYA Alamku hamisye cuyayuhu Bimi kahwitum Enak banget ya enak kan? Enak kan? Wah, emang iya enak Kata bapakku juga suaraku tuh dulu dulu Oke, okay, gitu banget sih kemasperasinya. Emang emang enak kok. Oh, iya, sampai senam nih. Maka ini nih bunyi. Iya. pasti ketawa tahu ketawa. Oh, Wedding fight. Iya dong. Lama <tuk> anu, <sih, kaya. tuk> banget jadi apa sih, Bang? Hmm. apa nih asik asyik mantap <tuk> ini udah ketahuan kalau kuota lima ini kayaknya oh, nih kok ganti kok mati ini ya udah ganti lagu aja ya apa-apa ketahuan sih tanya beli kuota mas beli kuota mas buset sadis banget ngomongannya kamu si ya, zalo, asyik, uhui, <Sukur> asyik, mantap, kejar kejar sama orang kumpan. Potong bebek angkat angkat angka di kuali nganin jantah jantah ingatah, saya yang sedekatnya saya yang sama ada <Sings> si <Sings> dona, yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. What am I becoming? I can't deny it. No need to dance, dance anymore. Can't forget the night we met. Can't forget this moment. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah.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 yang di TV R.T.U.C <gabar> oh, yang di TV R.T.U.C <tik> iya Indonesia Nodol <tik> iya itu maksudnya oh, Allah oh, astag <tik> oh, astag enak kan? cocok kan? <tik> ya, oh, iyaaah coba ya Kata jendren ah ahabak ahabak Ah, kali ya <tong> soalnya kayaknya kecil suaranya langsung tiba-tiba ya ah. Ayat rata-rata sih ya <tuk> Vorán que está, e Show me the way, the way, the way, the way, hahaha hahaha hahaha saya bukan Agus hahaha hahaha hahaha hahaha aduh, insya Allah hah kan aku nyagur vokal gitu kan aku udah bilang tadi kok kamu gak percaya sih tadi hahaha percaya banget sih hahaha tapi aku juga udah berapa udah satu hari tadi begini maksudnya begini gak ya vokasi boleh gak kelakuan heiih Tak boleh, boleh, apa, apa ya? Apa surat favorit kamu? Apa surat ini? Suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, Al-Fatihah suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, suratnya, Ya? ini aja jangan, -jangan ini ngodoh oh. <laughs> banget sih kamu pengen banget sih ya <laughs> aduh nggak serius ya aku juga serius, aku semua. <laughs> boleh apa, apa ya boleh-boleh Billahi rajim. Ya خلقنا كب من ذكروا وأوثا وجعلنا كب شعوبا وجعلنا كب شعوبا وقبا إن نتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا وَإِن تُطِعْ نِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجهدوا بأموالهم وجا وجهدوا وأنفسهم في سبيل الله هؤالكهم الصادقون صدق الله العلي العظيم Enggak semua orang bisa, bro. Ngaji. Di samping orang yang tidak dikenal. Dan ini lebih parahnya lagi. Ngaji. Di samping cewek cantik yang enggak lo kenal. Enggak semuanya orang bisa, bro. Ini dia sosialis kepengen ini, makanya lo bilang terbilang nekat. Cara-cara seperti ini, loh Dan tapi, Sosial eksperimen itu sendiri yang kita lihat itu sendiri memang tujuannya adalah bagaimana cara menjebarkan dakwahnya. Who is uh, dalam artian siapa itu korbannya? Sebenarnya sih kalau gua lihat korbannya itu sendiri adalah kita. Kenapa gua katakan korbannya itu kita? Sehingga kita yang menjadi korbannya agar bisa menikmati merdunya Al-Qur'an dan bisa menikmati keistimewaannya dari surat-surat yang ada gitu, loh. maksudnya surat-surat yang apalagi sudah dilantunkan dari Ronan Senggul Goban, ya kan kadang, kadang juga beliau juga kasih, yang lebih mudahnya mungkin Al-Fatihah, nah ini sekarang di banyak adalah ya, itu, surat Al-Hujuran tadi ayat berapa ya, lupa tadi butuh ya ini sebenarnya sebenarnya yang jadi teguran itu ya, korban itu ya kita, kalau kayak gini aduh, lanjut ya wah, wah wah Nice. Nice. Kira-kira cocok enggak? Cocok Buat buat jadi apa tadi yang suka lagi apa tadi ya boleh alfatia ya boleh tapi lepasnya kan sekarang bisa gitu ya kisah fatia bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik ونعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله Oh, ya Allah, harusnya kamu jawab Amin, kan Mamu bilang Amin. Iya dong. Hati. Oh iya, sudah kamu Amin gitu. <tuk> Sisa jawabnya. Amin. <tuk> amin ya. Kamu geser sini dikit, ya? sini dikit. Aku geser sini dikit, dikit aja dikit aja. Udah, soalnya cantiknya kelewat, soalnya cantik. <tuk> tapi nggak siapa tadi namanya dia ngerjakan gua apa dia Tuhan untuk kamu oh, yes, ya kan terus apa lagi itu uh, uh, bidadari tak bersayap ya yeah. terus apa lagi yang terakhir ini ada lagi ya kan gitu loh cantikkan apa kamu bisa geser dikit gak? mau apa cantik kamu kelewatan <tuh> bahasanya gue bilang apa? kalau nggak seneng Lot lot Dika itu kalau sama kayak juga tuh Lord Dika Mungkin lu paham lah <laughs> lanjut Ini namanya Dita D Dita sering yang pernah dikatakan Mbak Dita Mbak Dina Lagi ada kegiatan aja ya Aduh Masya Allah bang. Dari tadi gaknya menyembaw Amis Mbak Dita Hah? Kok Amis? Nah, enggak Amis siu, maksudnya. <laughs> oh, oh, oh. Ada ya ya Dita Aduh ayah ayah ayah Amis yu Amis yu Hobi.. main laptop kita gitu, hobi bukan membaca aja sih. Anak ajaan aja sih. Kalau aku ambilnya baca buku sendiri. Iya. Iya. Hampir, semua buku udah saya pernah baca. Dan udah pernah saya beli. Hah? Tapi satu buku yang belum. Hah? Satu satu buku nikah sama kamu? Iya iya iya iya iya kena kena kena kena? Ini Mbak Dita, saya minta maaf bang dari tadi ke teman Mbak Dita Sebenarnya saya dari tadi nyanyi-nyanyi jelas, terus salawatan, terus ngaji Sebenarnya dari awal sampai sekarang dari tadi itu ada kamera yang rekod kita gitu loh eh? Iya jadi saya lagi like, bikin sosial eksperimen konten pengen peng salawatan gitu buat Youtube Mas, Mbak Dita yang sari kaki-kaki kamera? Hah? Masa, masadar? Tuh di pojok tuh, kelihatan gitu Di pojok Kata <laughs> lagi tuh, di bawah tisu, tuh. kelihatan gitu Pocok tuh <tuk tangan> Aduh dari sama yang keterakan itu, dari ketika di, di dua kamera ini, gitu izinnya ya, bro. iya, Masuk nama channelnya itu Ronan Saiful Goban, apa Ronan Saiful Goban? Ganteng, ganteng, ganteng. pen Instagram gak sih? punya Apa Instagram itu siapa lo? At, At head, Ini Madita, ya head, head, head, ya head, <tangan> Tapi jangan-jangan Kenapa? Iya, jangan Jangan, jangan. Ya, jangan. jangan di fallback, tolong ini Saya minta tolong jangan di fallback uh, yeah. Boleh lagi berhasil lagi nih Maunya di loveback gitu Oh, <laughs> kan! <laughs> Allahu Akbar <laughs> Itu dia ya jadi sebenarnya kalau bisa kita ini untuk para cowok-cowok yang jomblo buat lu semua lu bisa, Bro. Sebenarnya bisa untuk merayu. Yang penting syaratnya lebih gampang. Ini lebih cara Islami, lebih cara syariah kalau bisa dibilang ya. mengaji Ngaji, selawat? itu bisa menaklukkan wanita, Bro. Tapi jangan lupa juga rayuan dan pekerjaan tuh tadi tuh dijelaskan. Bisa ngaji, ya kan? Gitu lu bisa mengaji dan punya pekerjaan. Itu doang. Jangan lupa subscribe-nya dan komen-nya loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.